Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan rahmat kepada kita semua bulan Ramadan adalah bulan yang sangat berkah sehingga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita oleh karena itu saya akan mengajak kalian semua untuk mengutamakan sholat lima waktu berjamaah dan tarawih di masjid atau di mushola. ingat pahala hal berjamaah itu lebih besar daripada sholat sendiri di rumah amalan puasa mengingatkan kita untuk menahan selama 30 hari namun Ibadah ini adalah rahasia antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala puasa kita. Wallahu a'lam disawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.